Tiga tempat yang wajib disinggahi ketika berada di Pringgondani Gunung Lawu. Yang pertama adalah pertapaan Sang Hyang Koconegoro. Yang kedua adalah Sendang Manten. Yang ketiga adalah Sendang Panguripan.